Yo minasan, o desu kak o wa -tio desu. Welcome back on my watch youtube channel Dan kali ini gua akan mereview ya Salah satu jam tangan Ya bukan salah satu ya Karena ini ada tiga Kan gue review tipis Tentunya kalian udah tahu. Tapi ini adalah varian warna yang baru Ladies and gentlemen GA 2100 Neon Accent. Oke, okay, ini Stealth Black tapi Neon Accent. Oke, okay, ini salah satu tipe yang berapa waktu lalu itu bener-bener mungkin bisa dibilang viral banget enggak juga ya, tapi bener-bener most wanted item ya. Nah, waktu itu banyak yang mencari warna full black atau yang GA 2101A1 ya, itu semuanya hitam banget. Dan kebanyakan ada yang di custom. Nah kali ini Casio G-Shock udah meluncurkan lagi temanya masih Stealth Black, cuman bedanya dia ada neon accent ya. Overall semuanya masih tetap sama. size nya juga masih sama, shape-nya masih sama, kontrasnya itu di neon accentnya. Nah yang gue pegang ini, ini kontrasnya itu warnanya adalah green lime ya atau lime green ya untuk di kodenya ini adalah GA2101A3DR ya. Dan semuanya ini negatif display untuk di bagian digitalnya ya. Kalau untuk um, fiturnya sendiri masih sama ya. Dia memiliki fitur stopwatch, terus ada timer, alarm ya. Terus ada word time nah terus di hour time jadi bisa dibilang ini adalah seri yang sangat uh, basic ya tapi apa sih yang membuat dia menarik karena modelnya untuk analog digital biasanya G-Shock itu kan modelnya lebih ke bulky ya lebih gede dan bulky tapi ini enggak dia tetap slim, small, simple ya kalau untuk fiturnya tadi udah gue sebut sampai sama Nah, untuk diameternya dia di 45,4 mm ya untuk diameternya untuk ketebalannya dia termasuk tipis untuk di ukuran G-Shock dia cuma di 11,8 mm dan untuk look widthnya ini kurang lebih ada di 18 harusnya ya 18 atau 16 mm ya jadi kalian kalau seandainya mau ganti-ganti strap itu kalian harus memiliki adapter dari third party nah untuk lock sendiri ukuran dari sini ke sini itu kurang lebih masih di uh, 48,5 jadi sebetulnya ini termasuk small ya untuk ukuran G-Shock ini sebetulnya analog digital yang termasuk slim banget ya untuk di pergelangan gua yang cuman 14,5 ini looknya kayak gini dia ya jadi masih pas banget apalagi ini warnanya stealth black dan aksen neonnya ini yang benar-benar dia kontras, jadi lebih visible aja. Walaupun di tempat gelap, kalau di tempat gelap bisa dibaca nggak? Ya, masih bisa seandainya. Ya, seandainya yang ada Lumia pun, G-Shock ini juga dilengkapi dengan LED light. Ya, LED light jadi masih tetap visible kalau seandainya kalian di tempat yang benar-benar gelap nah yang gue pegang ini 1A3DR dia Stealth Black dengan aksen Green Lime nah ini yang menjadi warna favorit gue ya warna favorit gue ini SKO nya GA-2100 1A4DR ini yang seperti kalian lihat di sini orange stabilo jadi dia Stealth Black tapi aksen neonnya ini warnanya orange untuk spesifikasinya masih tetap sama untuk bodinya, BNB-nya dia berbahan resin seperti G-Shock klasik, ya. Pada umumnya, walaupun G-Shock sekarang udah ada yang macem-macem, ya, steel carbon core guard, dia ini bodinya resin masih klasik, tetapi, nah, tadi gue baru sebut carbon core guard, kan, tipe ini juga dilengkapi dengan konstruksi carbon core guard, jadi dia lebih ringan tapi tetap strong, ya, tetap kokoh. Nah, ini yang warna stealth neon orange. Nah yang terakhir yang di sini ini stealth black dengan aksen light blue. Ya bluenya juga kalau dibilang lebih ke biru stabilo ya. That's why itu dinamain neon. Oke. Okay. Dan talinya modelnya juga masih adaptasi dari seri 5.600 yang klasik. Nah, untuk water resistancenya karena dia G-Shock masih sama di 200 meter. Oke, okay. dan pengoperasiannya juga sama. Di sini tekan dan tahan tombol adjust. Oke, okay, sampai bunyi bip. Nah selanjutnya kalian bisa tekan mode untuk mencari mode apa yang kalian mau setting ya bisa setting tahun, tanggal, jam, menit semuanya di sini ya dan kalau udah selesai kalian setting kalian tinggal pencet tombol adjustnya lagi. Overall nih walaupun awalnya gue agak skeptis ya kayaknya skeptisnya itu bukan karena gimana gimana ya kayak eh ini banyak banget sih yang cari apaan sih spesialnya gitu tapi setelah gue berkesempatan buat on hand jam tangan ini emang layak dikoleksi koleksi sih G-Shock yang GA-2100 ini emang terutama buat yang penyuka analog digital ya kalau gue dulu kan prefernya lebih ke digital tapi untuk analog digital aku rasa ini bakal jadi pengecualian ya, ya karena digitalnya dia so simple jadi nggak terlalu ruin di other, jadi masih enak dibacanya. Dan overall ini udah ready di kita. Kalian yang udah kepoin tipe stealth neon ini, kalian bisa langsung ke website kita di jamtangan.com, ya atau via aplikasi di jamtangan.com juga. Jangan lupa, jangan sampai kehabisan loh ya. Terus sebelum gua closing, kalian jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe, like sama share oke okay. buat yang udah teracuni tadi ya langsung jalurnya ke website kita di jamtangan.com atau di aplikasi kita juga di jamtangan.com I think that's all untuk review singkat kali ini mengenai jam tangan G-Shock GA-2100 ini dan ini wajib banget koleksi oke okay. I think that's all everyone kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, okay? I think that's all. Uh, untuk video kali ini, see you in the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.